Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat kurang. Kurang saya kemarin terkena angin yang kencang sekali ini. Ngeroboh semua, banyak yang roboh. Banyak yang roboh nih. Ini juga banyak yang roboh. Hampir semuanya rokok Ini kebetulan ada yang Kena jamur batang kemarin Tidak diobati Akhirnya patah Anginnya sangat kencang Kembali sekali kemarin Ada rokok semua Ini rokok semua Ataknya sudah lumayan besar-besar Ini roboh. ropoh Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Ini satu pohon Roboh semua rekan-rekan Dipanggil yang kencang sekali anginnya kencang sekali kemarin jadi ini pada roboh semua nih oh, pohon kurangnya robo semua. ini alhamdulillah meskipun batangnya kecil, batangnya lumayan besar nih. Ada satu, dua. 3, 4 Demikian rekan-rekan Review saya hari ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh